Kembali ke channel nah. hari ini bakal... okay. bukan kayak kasih kon ya world ayo nah, dong pokoknya ya eh okay. sebelumnya kita sudah tamatin mode hard dan mode Normal, hai, nah, gedean, kita mati, ah, ya. ini, nih, nih, ini, eh, ini, Eh, saya tunggu. Salah, gua. Salah, gua. Salah, salah, salah sorry, sorry. Salah, siapa ya? 1.2.2.2.2.3.2.3.2.3.2.3.4. Apa lagi kak kita? awal wow. Ah terus. Ini, buat apa? Oke. Hey, kita lanjut di yang ini nih. Susah kali. Dadah. Dadah. <ateur> <indoors> Oke, dulu kita fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus. Fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, fokus, tadi ini benar bisa ya, benar ini benar ini benar ini benar benar benar akhirnya kan mau aku bikin akhirnya oke. Oh, yes. Akhirnya udah kelar ini. Oh, sumpah. Selesai tuh. Ah, okay. oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Oke. Oke. kita di kultivain ah, ini udah selesai cara ini monas nice. mode normal pasti easy lah baik, baik, baik. Astagfirullahalazim. <s gerçekten> coba lagi. Gaduh, coba lagi. Kita coba lagi. Coba deh. Jangan Oke. Okay. Uh, hai hai oh, dong online oh, <tell> ya ampun susah banget ini wah ini masih susah sih guys itu kali ini, jangan dong oke du du du du bisa, itu susah, Hampir tadi tadi yes, yes tepat, rewel, terus satu ya, ya. Okay. Mudin you that was fine. What? selesai itu susah apa ya? P? luar Apa? Mau soalnya pun. ini kita udah selesai ini kita udah selesai Maaf, ini masih selesaikan, masih susah Selesai kali ini. Kali ini kali ini ya. Mode apa Mana ini? mode normal. Aduh Aduh Buka kali ini Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Mas, gimana nih bro, buru aja lah bro buru crossing ya, aja ya crossing crossing pas banget gua mainnya ada crossing kayak gitu masa bundaran uang sih bundaran uang Ah, itu Aduh. Na ini susah aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh susah kali ini kerja. bisa, Ada kasih apa nih aja eh kompon nih oh, langsung langsung Nih guys ya, untuk game macan yang itu lupa a ah. a ah, itulah pokoknya lah. Oke okay. sampai di sini dulu jangan lupa subscribe like comment and share. Kemudian jangan lupa lonceng tuh biar tidak ketinggalan video terbaru dari gue ya guys ya. Oke. Okay. Oke okay guys ya, saya bernama Farid Ardaman. Saya pamit undur diri dulu ya guys ya. Bye bye. Kita lanjut lagi di next episode, next video. Stop guys ya, terkejut ya deh guys. Maaf ya. Ya.